Tsunami di Provinsi Aceh yang terjadi pada akhir tahun 2004 silam, jejaknya masih bisa ditemukan di monumen pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD Apung yang terletak di Kecamatan Blangcut, Banda Aceh. Monumen PLTD Apung sejatinya adalah kapal yang menjadi sumber tenaga listrik untuk wilayah Banda Aceh, namun dahsyatnya hantaman gelombang tsunami yang terjadi pada 17 tahun silam, membuat kapal berbobot 2.600 ton ini berpindah tempat sejauh 5 km dari tempat asalnya. Kapal PLTD Apung telah menjadi monumen dan museum yang memuat sejumlah foto, barang-barang peninggalan kapal PLTD Apung dan kisah serta cerita sejarah singkat. Kapal yang memiliki ukuran panjang 63 meter dan lebar lebih dari 30 meter, serta mampu menghasilkan gaya listrik sebesar 10,5 megawatt. Koordinator pengurus Monumen Lampung, Agus Arianto menilai, kehadiran museum ini penting bagi generasi muda, untuk bisa memahami betapa dahsyatnya tsunami yang pernah terjadi. Sehingga bisa waspada, dan melakukan langkah-langkah mengantisipasi. Agus Haryanto menambahkan, monumen ditegakkan demi saat ini yang merupakan destinasi wisata, walaupun berhenti beroperasi. Pembenahan yang dilakukan sebagai bagian pemeliharaan bukti sejarah bahwa ini adalah saksi bisu porak-porandanya wilayah pesisir Aceh akibat dari dahsyatnya Tsunami Banda Aceh. Yang paling pentinglah tempat edukasi. Edukasi itu pembelajaran kita tentang Tsunami. Jadi di dalamnya ada museum, bagaimana edukasi tentang Tsunami. Mungkin generasi kita ini sudah 17 tahun Tsunami. Generasi kita yang baru ini tidak tahu tentang Tsunami. Minimal mereka bisa waspada bencana tentang Tsunami. Jadi itu yang paling penting.